Dompet isi ini ukuran dua Ben banget ada matahari Karena berapa waktu terakhir tuh sering hujan Akhirnya matahari pun muncul Dan Ada lakang di sini <laughs> <Tadah>! <tuk> <tuk> so guys, hari kita lagi di lapangan nyari-nyari matahari Buat ngilangin corona Jadi guys Buat guys. semenjak hujan-hujan ini -hujan biar nih, biar nah, bagus yeay. sobar, sobar Sobar, sobar. Sehan... sobar. Semenjak hujan-hujan nih uh, lantai eh. ini aspal, oh, ah. aspal Yuh. nih berlumut berlumut. <laughs> aspal di jalan raya. Oh apa namanya? nama Eh apa? <laughs> Batu bata. Lapangan kecil yeah. Lapangan kami sangat berlumut. Tet ini yang membuatkan anak-anak semuanya terjatuh saat main voli <laughs> Langsung saya. Alasan <laughs> lu <laughs> Dekalian olahraga. Ya lagi nyari matahari. Kan? Ya udah kalian olahraga aja kok buatlah. Oh, iya. inches. Inches. Ya ini namanya inches. You <murna> inches. Aku yang ada di bumi. Hi. Gombal dulu. Kenapa kamu berbeda dengan kuda? Ayo ayo bilang, kenapa? Karena kalau kuda dinaikin kamu dimilikin. <murna> Thank you, kayak sangat tersentuh hatiku tuh Kenapa kamu dengan jam 12 itu berbeda? Ayo, kenapa? Karena kalau jam 12 ada duanya Kalau kamu nggak ada duanya Jadi gitulah gombalku sangat menarik, kan guys? Wow. Halo guys, good morning, selamat datang Eh, hey. Kam ngapain? Saya dulu. Hai, hai, wong Papua! Ilmu Madura! Wah, wah, wah, biar Pak. Ya, jadi bikin di sana mau Habel, ya? WhatsApp, guys! Salam kenal dari Indonesia Bagi. Timur, Habel Penggu. Oh, <tuk> barat! Bah, ini <tuk> yang paling ganteng, ini. Aduh, ngeri ya? apa lagi yang ini? Di sana? Lihat juga, ada loh! Ah, mau Sim <tuk> <tuk> <-pura> lagi, Ih, ih, ih, Ketinggalan ketinggalan satu orang kayak yang paling ganteng kalau main TikTok gimana? <gulia> <Ketimu>, ya, <jenis gulia> ya. langsung turun. gitu, e, sekali. Ya, Ih, dia malu, dia akan tauncang. Bukan, bukan. Kami Like, like, maju, bukan Nah, foto boleh picu lah cahaya bagus sekali. Oke guys, one. Baham pernah masuk, masuk. Oh mbak you know. aku tipu kok rekam. Wah ini foto, kita tinggal pencet ini langsung foto. Lari sentuh kan. <laughs> pencet di sini lari, di sini dekat sini. Eh sure, sure, nah, duduk, sure. duduk duduk. Wah oh mana? Duduk baik-baik aja kan. Dulu di mana? Yang nih satu. Ini silo dari sana. Satu. Dua Jangan ga epit? tunggu oh iya Satu Dua Yes, silam sekali Ini, rekaun, <laughs> ini, rekaun, <laughs> ini. Da, guys Dah dulu, dah dulu Wah Jangan Satra Testo Bum Dam dam, digi digi dam dam Dum dum Hai, Hai. Menempar tis lewat. Say hi, halo. Bam bam digi digi bam. -bam. Kan kita collab. Collab. Alah, nampak. Bye, thank you Jun. Yo, ikejaya. Bye. Bye. Bye bye guys. Dah. <coughs> Kutengoklah orang buat apa. <laughs> <coughs> bye. bye. Ya, hari ini kita ada planning mau cari sekolah Mitra di Malang. Hai, good morning. Ya, janganlah kasih tengok bakau untuk mandi juga. <tuh> mandi>, <tuh> mandi. Jadi sekolah Mitra. Jadi kita sekarang mau prepare sebelum pergi. Mau rapat dulu pagi ini. Rencananya pagi biar lebih dan semoga bisa selesai dengan cepat karena kita masih banyak hal yang harus dikerjakan dan semoga berhasil ya ini udah siap udah um, prepare sedikit hal-hal um, yang mau dibawa kita udah ready, mau pergi Tapi kita mau cross-check lagi apa yang harus dibawa dan Selamat pagi. Ada baby di bawah. Sampai jagain baby. Ini, coklat. Nih. Aceh. Seharusnya kita perginya kemarin. Cuma kemarin itu sempat hujan lebat juga di sini. Akhirnya nggak jadi pergi. Jadi kita sempat ngeprint proposal dan beberapa surat-surat yang diperlukan untuk uh, kemitraan. Hi, hi, ya, mem, hi, hop, nanti nanti, kentar. Kemarin sudah ngasih sih, kayak udah ngasih online aja filenya nanti bakal di print sama mereka terus kita ambil nanti sudah, sudah jadi, tinggal ambil Oh ya awas lagi Oh, disini sini biar Oh, bisa mutar. Oh, <laughs> lihat sini. Ya, putranya jauh kah? Ya. oh asramanya itu terpisah gedung ya? luar kompleks yang putri di dalam, yang putra di luar bagus sih? Gitu? oh ini oh itu ada bang jam jem, makan, jam jam makan, yes. makan, belajar yes. yes. lagi. sampai jam untuk dua oh. malam. dua ya malam di mana? di bawah malam. Sampai. Oh, sampai iya. Sampai. oh iya iya iya.